Yo selamat pagi teman-teman nih kita lagi ngelinting sendiri ini rokok yang lagi hit ya namanya apa ya ini pokoknya rokok linting sendiri tapi ini banyak rasa nih ini saya beli kemarin ini rasa uh, madu coklat ice jadi ada minnya ini ada dingin dinginnya nih masaan lagi ngelinting sendiri Gak mahir ya. Kalau rokoknya itu Rasanya itu apa ya Lebih smooth daripada ya, rokok-rokok di toko Kalau rokok di toko ini Ibarat kayak rokok apaan Semutnya Kalau umpama kita ngelintingnya benar Kalau sempurna Dia lebih ringan lagi ya Kalau ini agak berat ya ini hisapannya agak berat. Kalau rasanya itu tarnya itu nggak terlalu apa strong ya. Jadi rasa tarnya itu masih standar-standar. Jadi nggak terlalu mekat banget di mulut itu begitu. Besok hmm. rencana mau beli yang rasa apa ya? Rasa pisang kayaknya enak itu. ini ada suara tukang lagi kerja, buat layar untuk nonton bareng nobar piala dunia nah, kita lagi kerja nah kita biasa pakai ini ya, layar kecil ini, layar tangkap kecil ini, ini dari belakang ya ini dari depan, lumayan lah, sudah 2 malam. jadi ini pembelian paket ini murah banget ini rokok lans apa ya rokok merakyat lah kemasannya modern tapi murah kita beli satu paket itu cuman Rp45.000 kita udah dapat tembakonya udah dapat filternya kertas dua dapat lemnya dapat alatnya alat lintingnya ya jadi apa <tuk> ya lumayan lah Buat teman-teman yang pengen rokok Linting ini Enak banget lah daripada kamu beli rokok Di toko itu Sekarang mahal-mahal harganya Sampai rp 30 Lebih lah Paling murah 25 Mending beli rokok ini umpama ini habis Tapi filter kita dan kertasnya itu masih banyak Jadi tinggal beli Ini apa namanya Tembakonya saja kamu siapa minta-minta ini? Minta dulu tempung saya minta Bang Jup minta dulu rokoknya. Nah, ya. ini ini. Seru buatin ad. Kamu udah makan belum? Nah, kalau temannya, kalau temannya pulang itu ikut pulang. Ini udah sampai malam lagi nih. Mama lagi bang Pada udah mandi pulang? itu motornya dia mana? bocor tadi malam waduh jadinya kita anu, jalan bang ngambil bawa jalan suruh nantar Nopri? tunggu Nopi pulang aja? kok pulang, Nopri pulang enggak bentar lagi, ini udah sore John kok jangan pulang dulu, sore aja yang berapa? pulang sore oh? aduh. <laughs> tanya teman-tanya tulang itu tulang ah ini masih, masih, masih oh jadi-jadi an pendek sekali <laughs> ini lagi an ah, balinting kayak balinting anu kamu bisa ngelinting sendiri gak? oh kalau balinting hah? cuma caranya balinting? aduh ngajarin lagi gak usah lah salah, bal -salah balinting gitu <laughs> tuh liat nih teman abunya aja mantap banget kelas ini udah kayak pas malboro lah. <SILENCIO> <SILENCIO> Jadi buat teman-teman yang mau ngelokok murah tuh saya saranin beli yang ini ya. Saya nama komunitasnya ini gak ngerti nih. Perolinto Tobacco Bar Tester. Ini ini produk si Cianjur Cipi Brax Teters wah ini pakar ditembakuan Cianjur ya <tuh> ini tembakunya harum banget teman teman dia jadi ada rasa baunya itu ada rasa madu terus sama <tuh -tuh kopi coklat ini kayak kopi-kopi gimana ya keluar Arabica. Arabica itu yang punya Pak Andi itu lem duluan apa lem itu The lem yang bikin enak jadi kalau lemnya makin banyak makin nge Tunggungannya, Bang Jeffrey hmm? Bagus, bagus juga, tinggal, tinggal di linting Jadi apa nanya? Jadi Udah rata Digoyang-goyang kalau kok kamu putar-putar lagi kan? rapi nanti cuma dia, ya bisa, wes, bakar-bakar, ah, oh, kasih jatuh oh. semua ya. Bisa Asik. Enak enggak? Ya, enak. Hmm? Mantap. Mantap ya. Mantap Bang rupanya. Nah, gula. Gula. Loh, ke mana? Sini loh. Kita dulu. Aduh. Ya udah. Hmm? Terjela Loh, sepandunya, Pak? Iya. Kemarin, Kemarin. ada enggak? Ada di bawah. Di bawah? Iya. Di bawah mana kemarin? Atau disimpan di dalam? Di iya, coba belakang. di terpal terpal itu, Pak. Iyi. Ya, oke okay lah guys, jangan lupa subscribe. Thank you yang udah nonton. See you next time.